m mm -hmm. Kan Ki Haji Dewantara, maksudnya Tegir. Ki Haji Dewantara, upah Minalati, melewati atau ngalangkungan e, peralatan gamelan. Misalnya oh, contohnya, mengajarkan ke masyarakat bahwa di teh setara ke Ayah Anu kelas menengah, kelas atas, atau napi kelas bawah. Contohnya tidak bermain gamelan, sadayana caleg kan, Anu berdiri. eta nandakan yang orang teh ya gitu setara sadayana suling teh cerna ayah lobangnya salapan eta teh nandakan yang salapan bolong nu ayah dina diri urang. eta teh filosofinya kira kang manusia ayah waktosna kedah muka eta lobang kedah ayah waktosna nutup eta lobang juga main suli, mensulingnya main kan gitu ayah waktosna dibuka sadayana oh, no, no. ayah waktosna kedah di Gitu, ogde okay, di diri orang. cepil. Ayah waktu snack dibuka. Iraha ketika ayah, misalnya, sesama urang, anu, preogiban bantosan oh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wirojeng wangi Wirojeng tepang dei Sarang sim kuring Di warugat 245 Wengi ayana Sim kuring ngahaja ngulem ka salah sa Orang Tokoh Kesenian Sunda Anu ayah di lingkungan RW 12, 11 saja di kedenggen simpuring tos sumping kang, kang bagjanya, Iya residen, 10 Alhamdulillah kangga. bulan, teh bulan, 10 bulan, 10 bulan, 10 bulan, 10 bulan, 10 partisipasi akang di lingkungan rw 12 Sarang rw 12 belas, maksudnya uh, kang banyak lega wae, kang ya. ya? Jantan akang kan sarjana seni ya kang ya? Mohon sarjana seni Kapungkur di mana ya kang? Abdi te lulusan di STSI Bandung. STSI Bandung. Mohon. Tahun dua. 2017. 2017 Alhamdulillah, terus nyandang gelar sarjana. Seni inyakannya. Sarjana seni berat pak Sarjana seni teh Kumargi atau da namina seni masih urnnya oh. seni tari seni karawitan seni teater seni rupa gitu tapi ada jurusan nama sarjana mah karawitan oh. mungkin di tuna memang terus di sarjana kena, sarjana seni gitu tapi ayah penghususan tuh akang misalnya di seni karawitan atau tapi seni naon, gitu ayat nu disebutnya t program keahlian, kan. tapi nama khusus kanggo oh. khusus murn khusus kangge janten di ketika dulu belajar t kita tuh te belajar tentang karawitan karawitan tuh te ternyata sana sunda hunkul oh. bali ayam minang ayam jawa, tah tidinya direcah doi janten satu orang itu harus punya program keahlian upami abrima kamari nyandak dina tembang sunaci, anjuran hmm. khusus nama kanu alatnya kanu suling karena suling oh. Ya takang karena suling mah jago, ini. Ah disebut jago tuh masih kena belajar, dah <laughs> ketanggulajar mah Sa salamin aja belajar oh, kan, iya. Iya. Tapi ya kan di hiji, anu diusur ke teh. Tapi nu lain aja kedah tiasa, pengertinya gitu, harus kedah segala tiasa karena memang e, ada dua tuntutan di tempat kuliah dulu tuh. Yang pertama kita akan menjadi seorang pelatih. Oh. Yang keduanya seorang memanage pemanage manajemen seni pertunjukan, gitu. Mm. Ya, kita harus tahu tentang alat-alat e, apa aja, cara penampilannya seperti apa, kesenian apapun itu harus belajar. Oh. Seperti itu, jantan untuk khusus. we akang, kerawitan nyana, karawitan, karawitan, kedah, dipelajari. Pengetenya harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, RW dimanjak leka ya Kang ya, akang sahur nanti tos gaduh lingkung seni Kang ya. Lingkung seni pamatriati beres. Lingkung seni pamatriati oh. tos berapa tahun datang ada leka? Upami pendirian nama pamatriati dua ribu dua Pak, tapi upami kegiatan nama salah di dua ribu tos ayah. Oh di dua ribu genep Dua ribu tos ayah, mung masih ngahijjih sarang eh uh, salah paguron jadi Kapungkur kurma uh, ngiring kampaguron pencak silat gitu jadi awal asal nate paguron teh Kapungkur kur pangrawit gitu jantan pangrawit teh nate te, nyana kuwaiti luar gitu tah abdi dongkap Kadi dio oh yong cenak kado asli nuti manja lega airna nya abdi nyobi uluk biung sarang aranje nananya biasa kerjot teh ada sistem pelatihannya, teh pertama nanti tah perkawis pamatriati kang ya gaduh kendala atau perjuangan naon anu jantan hambatan atau napirintangan kang lo nggak ada geninggung seni pamatriati teh abot pisan kang abad aku mah kang jadi pertama dinas segi minat ya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 dipaksa dipaksa nyandak delapan orang tina 5 RT dicabut ayaknya ini pelatihan seberapa orang? dalapan, dalapan. dalapan. ngawitannya tina delapan orang delapan orang dilatih ku abdi jeng tina mental nah oke okay, nya baru dakna jadi baru daknya mentalnya itu babarian gitu jadi tetiasa ku orang teh kedah laluunan teh gitu nah yeah. nah tina dalapan iya, alhamdulillah salami dua bulan, teh. Ternyata, e, cara pola pikir anuku abdi diterapkan ke arah jenak. Kayaknya gitunya, tiasa lebat gitu, tah. Akhirnya, dua tina, dua sasi, eta tiasa narik minat masyarakat Nusanes, Kumargi. Tina jangka waktu dua bulan, teh, kang. Ternyata. Si baru dek iyo teh tos, nararabu, tiasanabu gitu, oh, tos tiasa kana alat seni atau teh kano alat tos tiasa, tos katinggal namanya juga tos sekolah di SMK 12 dua tahun, atau oh. padahal namanya dua sasi gitu, ternyata di di manjalega lega orang-orang Nate, banyak yang berbakat, cuman bakatnya bakat terpendam teh gitu, minat nak sih nukirang teh. Tapi ternyata bakat nama luar biasa gitu, oh. contohnan udah 8 orang iya, ku abdi diajar diatik Atik Tina Dua Sasi, terus dia belajar e, kesenian, di anu, diajar ke 10, mah kelas 2 15, 15, gitu 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, sampai ka ke kempel teh aya kanu 44 urang 44 40 44 jalmi meskipun tina 40 44 jalmi eta berkira ayah anu gitunya nah dina ngadidik iya teh kang teu mudah teu gampang teu Tegampang. Ya. kahiji ieu pendidikan teh abdi teh gratis Oh gratis ya teteh gratis saya tete, pendaftaran teaya biaya pendaftaran aya biaya apapun itu gratis, gratis. meskipun yang kurang kali teh supaya namina canceling mohon tapi etak canceling sana sekali pelatih etak canceling teh dikempel ke terus dikempel ke te, teh di ke sok dibalanjakan alat, gitu tekanu alat oke, okay, etak Kain uh, teh kadang-kadang didamalkan dana usaha aku baru teh Jika baru misalnya misalnya ah, ayo meser kendang, Nyesok atuh etak, uang khas ayah sakil, orang golangke, orang dagang naon yuk gitu. Oh iya. Nah gitu, jadi. Nah hasilnya tukang bajak, iya teh gratis, tapi geningan kedua alat, kedua etanya Tidinya kan alat alat alat gitu, habitatnya. Ngawitana gitu. Kita tindu, tindu jam, eta ya, kan dua saksi, tos... Uh... Rada tia, uh, tiasa langsung karena nyeka karena alat musik, sebenarnya kan, iya, eh, tadi seleksi hela tekan, nah, yote, gaduh mi, bakat, te, atau langsung weko akang elektro, tuh, tuh. eta heeh, heeh, heeh, heeh, dipaksa heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, Oh ya artos abdi sahabara hiji kostum sahabara hiji alat ayah nge-artos pribadi abdi Sesana nge-artos marunangkali Anu dikempelkan etan Jantan etan mah alat-alat sarang kostum tuh leres, leres hasil akangnya lilasan hasil timurangkali Leres gitu Ayo bantosan hiji oh. <laughs> Alhamdulillah <laughs> <laughs> Tapi teki tuh, pak jantan Gunawan, iye, iye, memang ayah saya beberapa di warga atau Atanapi, di tokoh-tokoh di majalah lega, nah, but gratis. Yeah, yeah, Jadi, yeah. anu Kahijina, abdi teh kuliah SCG kengeng beasiswa, gratis abdi teh, di pamarenta oh. Jadi, upami abdi gaduh pangarti, teras iya pangartiku abdi dijual belikan, abdi asal Mohon, Kahiji Etan. Nuka dua, itu sebagai tanda abdinya, ah kakaruhun, kan? Nah, orang kedahnya kakaruhun, sabab orangnya bakal pikaruhun. Deh. Oh. Kayak orang kedah ah oke, okay, ku tinggal-tinggal orang, gitu. Terus, Nuka luna, nu, tadi ku abdi dijelaskan bahwa manjah lega, teh bakal jadi tempat tumbuh berkembang murang kali abdi. Mohon, mohon, mohon. Tah, kumargi gitu, di oh. dia, oh. oh. oh. oh. E, pendidikannya keda ditingkatkan pang dari segi budaya sopan santun nucalar itu nate mulai diterapkan gitu salaras nama pelatihan seni maetama sampingan akan anur salaras salaras nama abite didetail lebih kanu pola pendidikan ki haji Dewantara maksud nate ki ki haji Dewantara upami ngalatih anjir melewati atau ngalangkungan e, alatan gamelan misalnya oh, contohnya nah. ngajarkan ke masyarakat bahwa diurang teh setara teh ayah anu kelas menengah kelas atas atau napi kelas bawah contohnya tidak bermain gamelan sadayana calikan itu ayah nu berdiri oh, eta nah. nandakan yang urang teh setara sadayana suling teh cena ayah lobangna salapan eta teh yen yang salapan bolong nu no, ayah dina diri orang. Eh tante filosofin akiu kang? Manusae ayah waktosna kedah muka Lobang kedah ayah waktosna nutup lobang juga main mensuli, suling main suling ikan gitu. Ayah waktosna dibuka sadayana. Oh, no. Ayah waktosna kedah di tutup Kita oh. gitu, oge okay, dina diri orang. I cepil ayah waktosna kedah dibuka. Iraha ketika ayah misalna sasama orang anu priogi bantosan oh. ayah oge okay. iya cepiotnya kedah waktu nuju di kedah ditutup gitu iraha yang nuju lagi ulah tutupan mata tematakitulah seur kang filosofi filosofi anu di langkungan ngalangkungan nau no, namina teh alat-alat nu ayah wanitra gitu yang nu di ayah karawitan janten pembelajaran teh sanes ukur e, nabeh gitu abit kata napi tukal takol janten inti nama hoyong ajarkan ke anak-anak muda yang Ya, budaya orang teh benghar muka hijinan muka duana tata kerama filosofinya gede eratnya asa dianggo dina kehidupan bermasyarakat seperti itu Aduh oge ogenya jero oge deh habis <laughs> <laughs> namanya terang filosofi suling filosofi lumayan uh, gamelan gitu jantan gendingan Seni teh sana ukur bisa ukur nako alat seni nahu nkoanya kan leras. tapi karakter Muhun. karakter anu nabo nake kadah di bangunnya kan kadah di kedah di nauteh ya, kan? yeah. no adab sarang sopan santun nake kedah di di di aina toh sabra hah murid di eta pamatoi ati Upami anu peserta didik nama gede puluh ayah. Ayah nate. Gede Upami anggota anggota teh kan ayah anggota luar biasa, anggota luar biasa mah janten anggota anu tos 20 tahun kaluhur kang. Anjina pernah mendalami pendidikan tapi ayahnya damel oh. gitu. Entah anggota luar biasa. Ayah anggota biasa atau peserta didik. Terus ayah anggota kehormatan. Ayah oge okay, pengurus. Upami di jumlah jam belajar delapan puluh hiji. teh sadaya nate, program anu begitu bagus na kang dengan program anu sakitu mundana, apakah masih ada kemungkinan gratis gak ke dugaan kang kayak atanapin kema kebutuhan kebutuhan khusus lu kada uh, ngeluarkan biaya kema mau gratis deh atanapin badai salamina gratis kang peserta diringi pematrati teh visi pak ya jantan makang tos janten visi pamatriati janten sekolah seni anu gratis alhamdulillah janten iya mah badai sampai kapanpun memang iya janten visi pamatriati gitu sekolah gratis memang ayona teh menuju blunder gitunya pamatriati teh masalah operasional biaya mohon no. mohon seperti tos ayona guru jaypongan pesagawa ya mohon no. mohon janten ayona ma upami diajar jaypongante Tetiasa tuh turut kanu youtube begitu yeah. ya, atau napi orang mau anu pagu saha, atau napi anu lingkung senisa saha Tetiasa gitu, janten memang kedah tak kenyalira, kedah kedah kreatif, kreatif. kedah kreatif gitu. Nah, ya mah kedah we di luar gitu, hmm. gitu kedah ngagaji guru di luar kanu khusus jahiponganmu kalah di tumang, tiga a, oh ah, yang tia nya rumah atau darabab ah wis a juta waya mah gitu kan nyawa oh, ya mah, ya, waya way, dagang ngadagang lah, diajar dagang gelah baru dagteknya akhir namanya gitu hoyong rababgi keda ke kampol gelah opat lima sasi neme biasa gitu uh, upami yo yo seperti sim kuringin atau sarap bukit anak kiat kiti ya satu upami hoyong biasa eh, oh. pisan <laughs> atuh <nato. laughs> gak ya. sim kuring oke okay. sama sama hoyong diajar teh diajar doa nah. Pilihlah air perkawis di asahan, itu nama penting diajar doang, kenyang ya, atau diatur <laughs> anak bisa, <laughs> dia orangnya, apalagi abi, sok nganteng, oke, baru dapet mati hati itu, sok pentas di hotel naon orang gitu, nyakangnya, nah, orang ya, saya <laughs> kan simkuring, eh, promosi, oke, ya, nggak boleh barengin, beli, yuk, mah para warga sadayana, anugaduh, maksud. Di hajatan, murang kali ini, atau anak pria dusuk pilih badai ngulem kak, murang kali manggawe, hubungi langsung kak, kang bagja, insyaallah lah, eh, perkawis, eh, biaya nama, biarkan naikonya, kang ya, Gampil <laughs> tapi Kita bicarakan gampang, <laughs> <dita>, gampang, lah <laughs> Mudah-mudahan <laughs> Tapi gampang, eh, gampang, Kang ya gampang, ka, Kang gampang, gampang, berjuang mudah-mudahan Uh, perjuangan Akang sing jantan sama kasayan Ogennya kan yang kurang kali enak Oge langkung dinasenina sing langkung najer dah gendingan upamite ke orang mah badai kusahadinya harus bisa di ngomor enateh nah, nah, Komo Ayo, Nak, akang, ya, sebagai tokoh seni. Ah, izin tong disebut tokoh, <laughs> atau Pak, sarjana seni. Tokoh mah, anu sagala, aduh, sagala, se, uh, tiasa, oke, eh, tos, jero, jeruk, toh, mudah-mudahan, murangkali, murang kali, sing kali, Olehnya, kan, ya? ayah, hiji kayak, kayak, kayak, kayak, kayak, kayak, kayak, kayak, kayak, kayak, ya, mudah-mudahan, anu, kayak, uh, kayak, uh, Abdi, kayak, Mugi Enu kasentuh, mana, hoyong atuh, eh, uh, murangkali, pamatri atite, niring di apik, dididik gitu, ku sahawai, pokok nama Nuga do, Elmu, uh, mohon, mohon, mohon, Utami nama di Widang seni tapi Tapi Widang mohon, mohon, gitu mohon, sawios gitu. mohon, kumargi mohon, mohon, iya. abdi mohon, khususna Ngajar masih mohon, mohon, mohon, mohon, mohon, mohon, mohon, mohon, nu gaduh eh, keahlian-keahlian bidang seni atau ya, tapi kuma. hoyong janten jantan guru ati, di Pamatriati diantos, pisangku abdi. Kakek, oh. kasum pingsan anak-anak. Mung hapunten-htenya, etan, jadi gratis. Itu teh dibayar, <laughs> janten guru teh dibayar aku Allah. Wow, oh, amin. Wangi <laughs> <laughs> sim kuring, kan baja salah sawios tokoh Sunda, seni Sunda di lingkungan RW12, anu sakitu iubnanya Kang Bagja sebagai pendiri di lingkung seni pamatriati, oge warga di lingkungan R, lingkungan manja lega, anu tos uh, murang kalina tos ngiringan di lingkung seni pamatriati, Sing langkung majeng kang nge, ya. rangkung oh, saya lah, saya okay. dengan sak lah, oke, simkuring kuring panggitan atur nuhun karena kasumbingan atang, kos nggak ganggu karena waktu asna, eh uh, mudah-mudahan lah, ya, sakali tadi waruga sing langkung majeng kan, amin amin, Sok. <laughs> sing enggal acif <achieve> lah, subscriber, nah <laughs> amin amin amin, saul loh, kuring hang atur nuhun, eh. Uh, kaputan oke, bila ayat cariosan anu kirang Eh tutup sahur eh, tutup lawan si gotaka, begitu nya, Kang ya benda ku bapak ya topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh